Ini gereja HKBP Sedang dibangun Terus ditutup sama masyarakat Pintu masuk Sedang membangun di dalam Ditutup pintunya oleh masyarakat Dengan alasan kita tidak mengerti apa maksudnya Sehingga material pun tidak bisa masuk ke dalam ini sedang bekerja Kita tidak tahu siapa yang menyuruh Tapi rame-rame mengerjakan Tentunya terkoordinir Ini gereja KPP Sedang mulai membuat pondasi Di dalam Boleh video saya Berisi sekarang di lokasi Gereja HKBP banyak masyarakat yang kumpul yang sedang menutup pembangunan rumah ibadah. Pekerjaan pintu sedang ditutup oleh masyarakat. Jadi sesepuh-sesepuh juga ada di sini Yang menyaksikan Peristiwa ini <San -tun> Baik saudaraku, ini sedikit kita bahas ya terkait ini video viral. Ini video viral di, di TikTok ya terkait penutupan ya pembangunan salah satu gereja yang ada di filigon nah, Yang jelas ini viral. Padahal kalau dilihat di situ sudah ada tanah milik ya, tanah milik uh, gereja ini, nah, AKBP Maranatha Cilegon, lengkap. Sampai sekarang belum ada konfirmasi terkait kenapa ini dilarang di uh, pembangunan. Jadi di situ kalau kita lihat di video. Ya, pintu masuknya itu ditutup pakai eh, batu batu bata ya, yang semen. Nah, ini ramai kawan. Ya, kita di negara Indonesia ini adalah negara yang majemuk, negara dari berbagai suku, agama, ras, etnis maupun golongan tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ini persatuan Indonesia betul-betul hampir -betul lumpuh karena yang mau bangun gereja itu pasti orang Indonesia. Di sini tidak ada istilah bela membela. Ya, dalam saya menyampaikan pendapat ini. Seharusnya kita ini. ya Tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, pembangunan tempat ibadah yang seperti ini. Yang dilarang inilah. Yang saya bilang merusak persatuan Indonesia. Ini tempat ibadah. Dan ini terjadi di Ciligur nah di sini sekaligus saya bertanya kepada sahabat kira-kira masalahnya apa yang ada di gereja ini ya mungkin ada yang bisa jawab apakah terkait perizinan ataukah ada sengketa lahan ya mungkin ada yang tahu masalah ini kawan karena sekilas penutupan pembangunan tempat ibadah seperti ini oleh warga inilah yang membuat ringan ya sesama anak bangsa Indonesia dan ini terjadi di Ciligun mudah-mudahan ada klarifikasi atau mungkin ada alasan penutupan yang sesuai dengan hukum yang berlaku karena memang kita ini adalah negara hukum yang ada aturannya ya. tapi kalau ini tidak ada aturan yang dilanggar kemudian terjadi penutupan seperti ini. Nah, inilah yang saya selalu warni-warni terkait perpecahan ya sesama anak bangsa Indonesia karena beda agama. Karena beda agama. Padahal dunia ini diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda beda suku, beda agama, beda warna kulit. Kalau seandainya Tuhan yang maha pencipta ini menghendaki hanya satu agama di dunia ini dan agama lain tidak dikehendaki itu paling gampang oleh Tuhan. Ibaratnya sisa lagi Kalau Tuhan betul-betul hanya menghendaki bahwa manusia itu cukup satu agama. Maka dengan mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha besar Tuhan yang maha pencipta akan dengan mudahnya memusnahkan pengadut agama lainnya. Tapi ini kan tidak. Ini terjadi di Kiligong kawannya di Aceh saja Aceh itu diberlakukan syariat Islam daerah istimewa Aceh tapi di sana tetap ada tempat ibadah lain selain Muslim nah ini sekilas ya kalau kita lihat di video ini ini tidak baik ya penutupan uh, tempat pembuatan tempat ibadah atau gereja nah terkecuali ada pelanggaran aturan yang belum beres nah bisa jadi tapi itu pun yang nutup sehadapnya bukan masyarakat tapi pemerintah kalau memang ada aturan-aturan yang belum ya dilengkapi saya mengajak kepada sahabatku seluruh Indonesia ayo mari kita tetap jaga kerukunan antar umat beragama sebagai sesama anak bangsa Indonesia mari cepat jaga persatuan negara kita Nah, kali lagi, mungkin ada tambahan info yang lebih valid dari saudaraku yang nonton video ini. Tolong bantu saya menjawab, sebenarnya kenapa terjadi penutupan seperti ini. Baikkan videonya kawan, tetap semangat. Jaga Persatuan Indonesia, Merdeka, NKRI Harga Mati. Salam, toleransi.